आ मैं आ खुद वो दो आ wow. आ wow. wow. wow. itu oh, enggak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 Dan keluar, nanti pun sudah masuk jamu. Itu kan dia kelihatan. Dekat di sini. Mm -hmm. oh. ada okay, tadi Allahumma Ya jar jar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 Yunus Yunus ya <tuk tangan>